Ada masa di mana saya memang mendambakan pengen punya satu masa kayak dulu, waktu saya berkarya tuh nggak dikejar-kejar timeline, nggak dikejar-kejar tanggung jawab ke orang, saya pengen berkarya tuh memang benar-benar pure. pure, saya pengen gitu. Jadi idealnya tuh sebenarnya kalau dunia kayak gini tuh, saya bikin semua motornya motor saya sendiri, saya pakai semua apa segala macam, abis itu orang datang suka nawar deal, bayar, saya bikin titik awal, bener-bener hmm. oke okay nih, hmm. saya bisnis di sini 2002 hmm. bikin flying piston garage hmm. kalau, balik ya ke yang tadi saya bilang, kalau sampai meyakini banget bahwa oke okay, ini dunia gue cari duit gitu gak pernah sih sampai sekarang, cuman pas tahun 2002 itu uh, mulai saya banyak customer, mulai percaya sama saya bikin motor, terus pada tahun itu tuh saya ada kesempatan untuk bisa masukin mesin dari luar negeri saya nyetok mesin, saya ada link bisa masukin ban-ban ban tua yang di Indonesia nggak ada, saya mulai masukin. Nah, dengan itu tuh, seperti tercipta ada jaringan untuk berbisnis yang lebih serius, nah, mulai saya jalanin. Dari situ saya mulai ngitung pembukuan, mulai berani nge-hire staff saya, saya bayar secara profesional. Ada pembagian tugasnya saya, apa dia apa, apa segala macam ini. itu Dan saya bisa menyatakan diri sebagai owner workshop ini, nah, ya udah berjalan. Berjalan tanpa tanpa rencana sih sebenarnya sampai bertahan sampai sekarang tuh berjalan tanpa rencana. Cuman ya kita tuh tambah lama tambah jalan, tambah lama tambah jalan. Ikut acara dari acara ke acara, ikut ini orang makin tahu apa segala. Itu lebih seperti memperkokoh oh posisi gue tuh ada di sini dalam dunia. Jadi kalau ditanya lu udah yakin mau ini enggak sih sampai sekarang juga inget banget ibu saya dulu waktu saya mau buka bengkel resmi dia nanya emang mau sampai kapan kayak gini gitu. Ya, ya itu Raja kan diatur sama yang di atas. Saya juga nggak akan pernah tahu sampai kapan orang nggak akan datang ke sini bikin motor, saya nggak tahu. Selama ada yang datang, selama masih percaya, minta dibikinin saya bikinin. Berarti bisnis ini terjadi karena kepercayaan. Iya, harus dong. Kita mengelola uang orang ini sebenarnya bukan uang kita, gitu. Maksudnya ya, jadi hmm. berani ngomong kayak gitu, jadi benar-benar tanpa rencana dan apa apa karena emang banyak yang percaya mau nggak mau. Yeah. saya Kang Rudy harus ngeliatin bahwa ini loh keseriusan saya. Iya, kepercayaan itu kan timbul dari karakter, karakter pembawaan kita. Konsistensi kita dalam berbicara, konsistensi kita memegang prinsip dalam berkarya. Sehingga orang datang ke sini itu sekarang tidak lagi bawa gambar. Gue pengen motor kayak gini. Enggak, orang datang ke sini itu sudah melewati seleksi alam. Dalam artian seleksi alam itu gini, mereka yang datang ke sini adalah orang-orang yang pengen motor jenis-jenis begini. Ya kan? Banyak aliran modifikasi itu banyak, banyak yang bannya segede-gede gini, motornya pararanjang dan segala, nggak akan mungkin datang ke sini karena dia tahu perut saya itu adalah di old school chopper, bobber, klasik bike, restorasi, apa dan sebagainya. mereka datang ke sini itu udah membawa sebuah kepercayaan bahwa, ah pokoknya kalau ditangani si Rudy, gue akan bisa dapat nih motor yang gua mau. kan nggak semua orang seperti itu. saya juga nggak bisa nggak bisa mengarahkan orang ke arah situ, nggak bisa berarti emang specialty itu udah ditumbuhin dari lama atau oh iya, sesuai berse, seiring waktu berjalan karakteristik kita berkarya tuh udah langsung terbentuk gitu tanpa bisa dibuat-buat. Karena kesuka, suka dengan modifikasi itu yeah. Iya dong. Ya, saya meyakini gitu Bang Gini. Filosofinya paling simpel gini. Saya tuh mau jadi orang kalau berkarya tuh seperti kalau dokter tuh spesialis. Jangan yang dokter umum. Kalau spesialis itu, lu akan bisa menangani satu masalah secara yakin, detail. Dokter umum segala bisa sebenarnya, gitu loh. tapi nggak akan bisa mendalam. Saya juga kalau umum-umum aja, Ma, semua jenis modifikasi saya bisa petakan. Tapi saya tidak akan bisa detail ke ranah sana, karena ranah saya sudah jelas, saya spesialisnya di sini. Dan mungkin kalau maksain pun ntar rasanya tidak ya perlu banyak sering kali gini dulu-dulu ya kalau sekarang udah hampir nggak ada lah bisa dibilang udah nggak ada lah kalau berapa lama kira-kira 10 tahunan terakhir udah nggak ada yang kayak gitu. Cuma dulu ada yang datang mas saya mau bikin motor begini-begini-begini-begini setelah saya petakan saya ajak ngobrol oh ternyata kamu tuh maunya bikin motor pro gitu saya ngerasa diri saya nggak sanggup kalau buat bikin pro bukannya nggak mampu karena bukan bidang saya, saya arahkan aja ke teman saya yang memang spesialisnya pro street. saya teleponin teman saya, ini ada orang mau bikin pro gue suruh keluar aja ya, gini, tolong bantu, oke, okay. nah mas berangkat aja ke sana, dia lebih ahli urusan pro street gini-gini, udah dia berangkat, masalah nanti ada saya dibagi rejeki atau oh, itu mas saya nggak urusin, dulu. karena itu mah adalah yang namanya etika persahabatan kan saya kirim customer ke dia dia juga pasti ada rasa terima kasih ke saya nggak pun saya nggak minta sebenarnya gitu cuman daripada saya memaksakan diri untuk berka berkarya yang tidak sesuai sama apa yang saya yakini hasilnya pun nggak akan mateng hasilnya tuh nggak akan berkarakter nggak akan punya wibawa nggak akan punya aura berarti pemahaman yang terjadi zaman sekarang bahwa yang penting mah terima aja dulu sanggupin aja dulu itu oh, mungkin orang apa? lain ada yang kayak gitu sampai sekarang saya nggak tapi bukan kang rodi gitu? nggak enggak, enggak, karena nama Flying Wisdom Tom ini bukan cuman buat saya aja. gitu. Bu, ini juga harus jadi kebanggaan staff-staff saya semua. Bahwa dia juga bangga jadi bagian Flying Wisdom Tom gitu. Bukan cuman sekedar nama di spanduk gitu. Enggak. Mau. jadi juga termasuk, uh, jadi kan baru belajar masih tentang hmm. bisnis, tentang industri kreatif kayak gimana. Hmm. Berarti specialty itu termasuk hal yang untuk Kang Rudi itu penting banget. Penting, sangat penting menurut saya. Kalau apa yang saya yakini, prinsip saya, speciality itu penting. Karena semua orang pasti akan cari orang yang spesial dulu. Mau bangun bangunan, arsitek, banyak genrenya. Mau Mediteran, mau industrial, mau apapun, segala macam. Kalau kita mau bikin, misalkan contoh, kita mau bikin kafe yang sifatnya industrial, kita nggak mungkin cari arsitek yang tipenya Mediteran, pasti ngaco. Itu di dunia arsitek. Kita mau... Dunia dokter yang tadi saya bilang, sakit kita paru-paru, masa kita datang ke dokter tulang? Nggak mungkin gitu, dokter ke dok datang ke dokter umum, mungkin sembuh gitu loh. Ada dokter umum, Bu, oh, jago nih, banyak yang pasiennya datang dikasih vitamin. Ya, maaf ya, dikasih vitamin gitu, sama paling obat-obat yang umum. Iya, gitu. Tapi kalau misalkan dokter umum bisa nggak nyembuhin batuk pilek, bisa nyembuhin sakit jantung. Dia tahu pasti obatnya sakit jantung tuh itu, tapi bisa nggak lebih mendalam lagi jantung itu masalahnya apa nggak bisa. jadi spesialisasi itu hal yang sangat penting. Mau misalkan, wah kayaknya punya modal nih, pengen buka empang, pengen e, bikin kolam ikan nila gitu. Kan nggak mungkin juga nyari peternak kambing gitu. Tapi peternak kambing itu kalau ditanya, ngerti nggak bikin kolam ikan? Ya pasti dia ngerti, kolamnya segini, air filternya begini, begini, begini, dia ngerti, tapi nyambur pakan apa segala macam pasti nggak bisa. Gitu. Jadi spesialisasi itu memang penting banget dalam, dalam semua, semua, dalam semua hal, semua harus. Soalnya untuk Jackie pun kadang bilang, aduh ini fokus di sini nggak sih, tapi ada tawaran ini, tawaran itu, gimana sih cara ngejaganya? Cari, cari sampingan dalam usaha itu sangat wajar selama itu halal, gitu kan? Gak bisa juga kita konyol, wah karena gue builder, karena gue desainer motor, gue nggak mau lagi terima. Tawaran kerjaan lain ya salah kayak gitu, itu mah rezeki mesti di ini. Tapi kan tetap harus ada yang utama dalam diri kita yang difokuskan. Banyak, gak bisa ya. kalau kata orang Sunda lama, apa sudah Sunda, nggak bisa ngarau kusiku. mah. Tetap harus ada yang dipegang. Gitu. Tapi kita harus punya banyakin saku dasarnya gitu. Nah, iya dong. Gitu loh maksudnya. Langsung catat, langsung catat. Iya. <laughs> Selama menjalani. Uh hobi, jadi bilang passion, bisnisnya Kang Rudin kesulitan terberat kesulitan terberat dalam menjalankan ini iya. oh ya banyak, masalah mah tetap biar gimana pun per permasalahan di awal tuh sebenarnya modal gitu. karena kan kita bukan terlahir dari orang yang punya pabrik 10, 20 tinggal nunjuk kan? semua kan modal dan cool juga jadi kalau disebut permasalahan di awal yang selalu adalah modal sebenarnya itu sekarang ya, gimana kita memanage Keuangan. keuangan kita untuk berkarya semaksimal mungkin itu kesulitan ya, selalu ada lah, tapi kalau menurut saya kesulitan tetap selalu di mana mana itu masalah anggaran masalah modal pernah ada sesuatu hal yang bikin aduh kayaknya udah deh di di permodifan ini Oh, kalau sampai diutarakan berhenti gitu enggak lah karena saya cinta banget dunia ini, Mas. Cuman kalau misalkan lagi merenung apa segala macam capek juga ya. itu mungkin bagian dari kejenuhan iya. kerja sih ada. Tapi kalau sampai terutarakan kita tutup aja ini tidak menghasilkan apa-apa lah. Amit-amit juga sampai kayak gitu. Enjing berdasarkan kemarin juga jadi ngobrol sama Kang Bar. Kalau udah ada titik jenuh, nah. apa yang Kang Rudi lakuin? Kalau saya ketemu titik jenuh gitu sampai hmm. mampet otak apa riding lah. Ambil motor go lah, cari angin happy-happy santai nggak usah lama-lama seharian penuh naik motor atau kadang-kadang nggak, -kadang saya bilang sama staf saya di rumah ya di rumah yang ngobrol sama istri main sama anak main PS oh, besok juga happy lagi gitu cuman gitu aja simpel-simpel kalau misalnya dari istri atau keluarga sendiri gimana sih nanggapin Kang Rudy yang sebagai build? Der, der ah, ya der. Saya mah ada manusia biasa aja tuh, bukan kayak seniman silung yang benar-benar aneh gitu, enggak lah, saya mah biasa-biasa aja di rumah gitu Santai mereka juga ngadepin saya, ya ngadepin saya biasa aja gitu nggak Saya mah enggak ada yang unik-uniknya kayak gimana, nggak ada lah biasa-biasa aja <tuk> Tapi bener-bener <tuk> support dari rumah itu yang ngebuat Oh lulu. iya dong, pasti support keluarga itu nomor satu, dan maksudnya gini, saya tuh kan pacaran sama istri saya itu kan bentar banget cuma 12 tahun gitu loh, sebelum nikah gitu loh. Wow. Jadi, lo jadi maksudnya sebelum saya kenal dia saya udah main motor, selama saya kenal sama dia saya udah main motor, abis itu saya nikah sama dia saya pun main motor, ini juga tahulah dunia saya itu memang di motor nggak bisa dipisahkan gitu. Loh nggak jadi istri kedua itu Motor istri pertama Oh ya itu terlaluan gitu. Dicerai juga saya sama istri saya tuh kayak gitu Biasanya kan cowok gitu Kalau saya biasanya ah, enggak lah. Yang ngomong kayak gitu juga ya sorry-sorry Motor itu istri pertama saya, istri kedua Lo disuruh tidur di sofa Tetap aja nih motor dijual juga Iya sih terakhir bercanda ya, kayak gitu Iya sih terakhir Sesama pasangan pasangannya harus ada Pemahaman kayak gitu Cuman kan dari awal kita memang udah Kita ya begini apa adanya Gue masenengnya otomotif Gak bisa dipisahin dari motor otomotif selama itu ada rodanya gue suka gitu dalam bentuk apapun tapi kan ke sini, saya mau milah. wah, mah main sepeda seneng sih tapi nggak deh gitu loh kenapa ya gue mau fokus gitu loh e. main motor ke gunung juga udah dulu waktu kecil gak suka main motor ke gunung ayo main ke gunung lagi kayaknya gue nggak dulu deh gitu karena nanti gue jadi nggak fokus di sini gitu karena udah banyak banget tanggung jawab yang harus e, Iya, kan ini ya. udah sekarang jadi udah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 kayak pameran lukisan nah ya. lebih sana gitu cuman ya nggak ya, bisa nggak bisa kayak gitu belum bisa kayak gitu tapi itu bakal jadi impian atau target ke depannya nggak oh, iya yang pengen dilakukan sangat kalau saya udah saya mungkin nggak bisa terangin di sini saya punya impian-impian dalam hidup saya yang harus saya kejar dimana kalau impian itu sudah tercipta sebenarnya mungkin workshop ini adalah workshop yang sangat menyenangkan buat saya sama staff saya ber berkarya karena kita berkarya nggak dikejar deadline lagi nggak di... kira-kira berkarya buat sendiri Gitu loh. Betapa menyenangkannya oh, sangat. itu. <gak> <gak> kalau, kalau semua ke, kalau semua kehidupan bisa sesuai harapan kita. Oh, wow. <gak> gitu. Tapi kan hidup kan harus ber, harus berjuang ya. Iya, gitu Kalau enggak disuruh pulang. waktu iya. berjuangnya habis suruh pulang iya. gitu. Iya. <gak> itu dia. Jangan pulang dulu lah. Iya, berjuang aja lah. Berjuang, berjuang aja. Berjuang dulu lah. Pulang mah nanti-nanti lagi aja. Kalau Jaki juga termasuk orang yang baru kenal Kang Rudi, makasih banyak.nya udah benar-benar menerima Jaki gitu. Hmm, sama -sama. Ya, apalah seonggok manusia ini. Sama -sama. manusia ini. Kalau omongan saya bisa didengar sama adik-adik saya gitu ya, terima kasih saya juga gitu. Karena kan menggurui nggak baik ya Apalah saya kan menggurui, cuman kalau memang ada yang tahu pergerakan flying piston sejak dulu apa dan wah pengen nih ya. Ayo monggo gitu bikin juga berjuang juga kayak saya dulu gitu. Soalnya Jackie ngedengar dari tadi obrolan dengan kang Rudy, nggak pernah terdengar bahwa uh, custom sekarang custom orang-orang yang jadi builder motor banyak banget. Hmm, banyak. Tapi tadi kalau te temen-temen ngedengar bahwa kang Rudy aja ngerasa kalau misalnya nggak sanggup bakal dikirimin ke temennya. Oh Iya. Berarti teman-teman yang sesama custom itu malah jadi rekan ya. Oh iya harus atau kita harus berkenan sama siapa-siapa juga itu. nggak bisa tuh kita roda sikut-sikutan yang orang saya mah mau gitu loh. Soalnya di beberapa industri hmm. yang terjadi ee, berarti apa ya kompetitor lah. Jadi hmm, kompetitor. sebut kompetitor hmm. ya bahasa hmm. kerennya. Hmm. Kompetitor itu ada perang dagang lah, oh, perang dagang jatuh-jatuh anak ya, enggak, ya. atau apa kita berkompetisi mah harus sampai sekarang juga kalau ya. kita nggak berkompetisi habis kita hmm. itu. kita stagnan dengan dengan mutu yang kita jalani sekarang tanpa kita berpikir punya kompetitor itu masalah sebentar juga gulung tikar ya. tapi kan tetap harus positif, harus sportif kita berkompetisi dalam artian meningkatkan nilai mutu kerja kita harus tapi berkompetisi untuk sodok-sodokan cari customer nggak boleh itu. Dan dari atas juga nggak mungkin nyasar atau ya. Iya. Mau dicari gimana juga kalau yang kata yang di atas buat si A ya pasti si A, buat si B pasti buat si B. Gak bisa yang B yang mau kita diambil itu nggak boleh. Tapi kalau bahwa setiap motor yang kita hasilkan ini dari tahun ke dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun harus ada peningkatan mutu, ya itu mah harus banget itu kalau nggak mah ya tuh tutup aja loh gitu. Kalau stagnan terus meyakini hasil karya 20 tahun yang lalu kan sekarang dunia berkembang. Anak-anak muda sekarang bikin, nih, dunia motor sekarang, mungkin dalam waktu satu minggu aja bisa 30-40 rumah modifikasi baru buka. Kalau kita nggak mencoba untuk meningkatkan mutu dari dari dari karya ke karya, udah habis dari lama-lama kita. Udah habis dari dulu-dulu. Emang kita bisa hidup cuma dari nama doang, nggak bisa. Orang kan lihat hasil karya, bukan lihat nama. Dan emang dari dulu nggak pernah gitu kengerudin ngerasain sepi ya mungkin ada aja masanya oh iya ada lah gitu masa ada lah masa pacaklik tuh pasti ada masa-masa masa kita bener-bener, aduh nggak ada yang ini ada aja kalau nah cuman kan tetap harus menyikapinya kalau lagi penuh kita nabung kalau lagi sepi ya mungkin kita jadi ngambil tabungan manajemennya ya manajemennya harus dipikirkan nggak bisa <coughs> terusnya nggak boleh gelap mata juga begitu terima uang banyak Karya belum dibikin, sikat dulu uangnya buat jajan buat buat gaya dulu, ya nggak boleh kayak gitu. Kasihan ya. orang yang tetap uang sama kita. Soalnya ya <coughs> Jaki salut. Belar di kalau pada zaman zaman awal-awal Flying Piston Gerets itu di saat lagi sepi atau apa, dari tadi yang Jaki tangkap dari Kang Rudi bahwa Kang Rudi itu menyiapkan diri, menggodok, melatih diri untuk menaikkan mutu harus bukan harus. malah perang dagang ya jangan jangan kita kita nggak dimutu aja lah jangan perang dari bualan jangan dari hasilnya aja berarti apapun bisnis kita kalau misalnya kita emang belum dikasih rezeki misalnya job wah di bidang kita hmm. itu berarti emang kitanya yang belum pantas ya, ya belum kan masing-masing orang ada jalurnya masing-masing coba Mas coba berani nggak bikin sekarang bikin bengkel kayak saya? Enggak. Ya, iya, saya juga saya juga lihat orang saya lihat orang Madura main besi kan saya pengen banget bisa ememan beli beli besi tua apa segala macam. Saya juga nggak berani main besi tua, gitu. bisa habis semua sama rumah-rumah saya. Udah gitu. bukan bidang saya gitu. Untuk saya belajar misalkan butuh waktu berapa puluh tahun saya untuk bisa seperti mereka-mereka yang main besi tua. Jadi ya udah itu yang tadi jangan ngerawu kusiku. Kerjalah apa yang jadi memang bidang kamu, gitu. saya juga nggak berharap punya vlog kayak gini, deh. saya emang enggak bisa kayak gini, gitu. saya ditanya bisa jawab, saya ngajukan pertanyaan mah ya enggak bisa juga, gitu. <laughs> ini juga nekat, ini juga nekat, <laughs> ya maksudnya <laughs> ya, dan yang kedua itu bahwa kita, tadi pemaparan Kang Rudi bahwa kita itu jangan jadi superman, jangan ngerasa pengen semuanya bisa, jangan, Ya, oh, kita nah. juga bisa sharing, ya, iya. sama orang tidak ada iya. yang kerjain ini. Iya. bahkan itu, di itu. industri ini juga kita punsi punya rekanan-rekanan, dan nggak hmm. semua juga bisa saya kerjain sendiri. Saya nggak bisa ngechat sendiri, saya nggak bisa ngekrum sendiri, saya nggak bisa terlalu ngebubut yang terlalu luar biasa. Detil saya kan bukan tukang bubut, gitu Ngelas apa segala macam yang sampai detail banget ya, saya nggak sanggup lah gitu. Jadi ini harus ada, jadi link satu kerjaan yang dikerjakan sama kita dan rekanan kita, gitu loh. Jadi jangan juga... Malu juga untuk, wah lu mah ngerjainnya sama orang Ah enggak juga, kan orang-orang itu juga sama Kita kan berbagi rejeki dalam satu link tapi nggak iya. bisa, semua diambil sendiri juga nggak bisa Mau sombong kayak gimana coba Ada builder yang bisa nge-set semua dari nol sampai jadi Ah, oh, impossible Beres project, dipes, beres project, dipes ah, ya, kalau beres, <laughs> udah gak akan beres gitu so Coba pengen tanya sekarang, ada gitu yang benar-benar dari nol sampai akhir Sendiri semua, nggak bisa gitu dan nggak usah ditutup-tutupin juga yeah. gitu loh, karena nah sama juga kayak misalkan bikin tukang bikin nasi goreng, nggak usah ke jauh-jauh di Bandung ada berapa ribu tukang nasi goreng, yeah. kan bahan bakunya sama cuman nasi, kecap, bawang putih, blablabla, bla tapi rasanya beda-beda. Bikin motornya sama, gitu. Rodanya cuman dua, stangnya satu, tangkinya satu, spakbornya tapi kan jadinya beda-beda. Itu aja yakini. gitu. Terima kasih. Dan di saat jadi buil dan mungkin kita yang harus tahu mana yang bagusnya, misalnya bubut bubutan gini bagus yeah. untuk ilmunya itu yang kita pelajari. Konsepnya ya, bukan kan temiknya. dari kita, konsepnya dari kita, kita yang mengawal sebuah konsep itu sampai jadi hasil nyata. Dari situlah yang kita yang bergerakkan. Customer kita nggak pengen tahu di bubut di mana, nggak pengen tahu ngelasnya gimana. Customer kita taunya, gue pengen motor A, jadinya A plus. Gitu kan? Jangan gue pengen motornya A jadinya D. Walaupun D plus gitu loh. Walaupun misalkan D itu tetap bagus. D itu seribu orang bilang ini keren-keren tapi kalau yang punya motor udah gua mah pengennya A bukan D. Ya notius juga sebagai builder kayak gitu Tukang jahit dipesan celana begi. Dibikinin celana cutbray. Suka nggak yang pakai celana cutbray? Enggak akan emosi. walaupun celana cutbraynya keren gitu. Emosi. Lho. emosi, emosi. Ya sama kan kayak gitu gitu loh ya begitu lah filosofinya kalau builder motor Jackie boleh nggak sih nyamain kalau misalnya di dunia video itu director itu gak saya nggak terlalu itu. ngerti ya eh, kalau dunia perfilman gitu cuman kalau builder itu ya sama lah seperti desainer gitu. kalau dunia perfilman saya nggak ngerti director itu apa tergara hmm. itu apa saya benar-benar nggak ngerti lah cuman kalau dilihat dari builder itu seperti desainer ya iya ini benar-benar builder itu bukan hanya sekadar mekanik bukan mekanik sama builder harus beda harus dipisahkan ini kadang-kadang juga yang jadi rancu di Indonesia masih berpikir bahwa builder is mekanik mekanik is builder, enggak, mekanik tanpa mengecilkan perannya mekanik tuh hebat ya, karena motor mechanic. rusak, motor apa segala dia bisa beresin tapi dia memang bukan di level atau bukan, bukan di ranah yang bisa bikin pantas motor dia pokoknya mekanik dikasih barang A, dikasih barang B, dikasih barang C sama owner dia pasangin dan berfungsi dan baik, dia nggak peduli itu bagus atau enggak yang penting fungsinya bagus, tugas gue masangin itu gue dibayar untuk itu. Builder lebih, builder lebih kompleks. Dia harus bisa apa bahasanya ketinggiannya, mengejawantahkan apa yang apa yang customer mau. Tapi juga harus punya kemampuan mekanikal, hmm. gitu. harus kumprit. Ya, kalau cuma kecaban <laughs> aja ya jadinya itu yang tadi bilang bikin motor mungkin hanya untuk kontes aja. Mungkin hanya untuk panjang aja, itu nggak perlu nggak perlu mekanikal karena tapi kalau punya dasar-dasar mekanikal dia pasti akan bisa eh, apa ya dia akan bisa memperkirakan handicap- handicap di jalan itu apa aja untuk melewatinya itu mesti pakai gimana gimana bikin motor tuh strukturnya mana, begini struktur. nah itu, itu. bukan Lebih hanya sangat. indah aja bukan hanya indah karena ya tadi motor itu harus dipakai esensinya motor itu kan kendaraan itu yang kadang sekarang banyak yang dilupakan, so <laughs> tau. Cuman ya itu sih lucu jadi banyak yang motor itu hanya sekadar jadi pajangan kasihan juga motornya, gitu kasihan nya yang keluarin uang Cuman motornya dipajang, aja gitu kan kasihan. Bagi tidur kucing, nah, nah. Kasihan sebenarnya. Kecuali kalau memang dia memang pengennya gitu ya. Kalau saya datang customer, gue pengen bikin motor, tapi buat pajang aja. Pasti saya juga sarankan bikin aja mesin daminya, ngapain beli mesin mahal-mahal? Kalau ya. cuma buat dipajang, Dan sebagai builder, kayaknya sakit hati juga kalau motor hasil karya kita nggak bisa dipakai gitu, cuma buat dipajang doang sampai buruk tuh, ada rasa sakit hati sebenarnya. Kalau nah, di Bali juga ada kan yang Harley ditenggelamin untuk snorkeling aja. Wah, itu saya nggak tahu juga tuh. Mungkin Harleynya memang udah nggak hidup itu mah. Kalau cuma motor ditengelemin mah, di Klaten nggak loba tuh. Di umbul Ponggok, umbul Klatennya. <laughs> Banyak lah yang kayak gitu. Cuman ya, esensinya begitu lah. Tuh. Kalau terakhir yang jadi gini, hmm. pesan buat teman-teman yang senang di motor klasik, hmm. atau mungkin pengen jadi custom uh, modifikasi. Bukan pengen jadi custom pengen jadi builder juga pesan ya, ya pahami dulu dunia yang mau kamu masukin, jangan sekedar ikut-ikutan. Itu yang harusnya, itu yang paling pasti itu kamu harus paham dulu apa yang mau kamu pegang sebelum kamu berkarya. Nggak, ini bukan ranah coba-coba. Itu yang tadi karena ini hasil karyanya ada kaitannya sama keselamatan orang nanti yang pakai hasil karya kamu. Kalau kamu cuman bikin kue, mungkin asal yang penting jangan keracunan, enak nggak ya. enak, paling dibuang dilepeh. Ya kan kalau naik kalau kalau mau jadi builder kamu harus ngerti banget kan sama hasil karya kamu karena itu kaitannya sama keselamatan. Jadi pahami dulu itu. Itu aja sebenarnya. Jangan cuman gara-gara oh ini lagi rame nih. Oh, Modifikasi motor, kan, nih. Ah, gua ikutin gitu. Ya pahami dulu bahan bakunya untuk bikin frame itu apa? Sistem pengelasannya seperti apa? pelat yang dipakai untuk bikin tangki dan spakbor itu ketebalannya berapa? Reveling shockbreaker, pr dan sebagainya itu gimana? Sistem pengereman itu linkagesnya kayak apa? Itu gitu, maksudnya ya ya nanti kalau kalau di gitu nggak <laughs> ya, akan jalan-jalan. <laughs> ya pokoknya harus ada pemahaman lah ke kesana. Terus ya jangan berhenti belajar, karena ya belajar mah nggak akan pernah ada habisnya industri kreatif terus berkembang iya berkembang kalau kamu stagnan gak bisa ngikutin perkembangan zaman ya kamu dilibas sama zaman selesai. jadi makasih banyak karena Rudy udah mau menyebatkan waktu dan menerima saya di sini Keren. dengan acara Mari Berkenalannya itu apresiasi Jackie yang cuman bisa Jaki lakuin untuk mengapresiasi senior-senior atau tokoh-tokoh di industri kreatif yang mungkin kalau di dunia otomotif pasti yang siapa sih yang nggak kenal Kang Rudy tapi untuk lintas industri semoga Kang Rudy bakal jadi ya kalau jadi sih bilang orang termasuk jadi selalu selalu sama orangnya bilangnya ini orang gila, <laughs> ini orang gila <laughs> ketemu orang yang wah itu ya karena kadang kita ragu untuk melakukan sesuatu hal di ya. industri kreatif dan itu butuh sesuatu kekuatan dan emang karena kita cinta di dunia itu, baru kita bisa bertahan sampai sekarang, kan? Benar. Benar. Gak cuman ikut-ikutan, tren, sebenarnya teman-teman juga bisa ngambil dari semua narasumber yang ada juga, bahwa mereka itu datang dengan passion. Benar. Mereka bisa bertahan karena itu yang mereka suka. Pesion, penting. Ia. Jangan mengerjakan sesuatu yang terpaksa karena ikut tren. Passionnya tetap harus ada. Gitu. Kalau passion kamu didangdut, kamu jadilah artis dangdut yang memang benar-benar hebat. Jangan karena lagi musim lagu Korea, terus kamu ikut-ikutan Korea. Tapi kalau kamu memang benar passionnya di Korea, jangan ikut-ikutan ke dangdut, udah Korea aja, tapi jadi edan-edanan. Nah itu sih sebenarnya. Jangan malu menjadi diri sendiri. Jangan. Jangan. Karena, jadi ketemu orang-orang hebat di Mari Berkenalan itu adalah orang-orang yang, karena passionnya, mereka itu, uang itu mengikuti mereka. Bukan ya. mengejar uang ya, benar. Karena ini. passion bener. Uang mah dikejar sampai kapan, gak akan kejar. Gak akan kekejar sampai kapan Tapi kalau kamu dikejar rezeki, mau kabur kemana juga dan gak akan bisa ngehindar Jadi ya jalanin aja yang kamu memang pahami Mantap. Makasih banyak kan. ilmunya Sama -sama. Semoga kita bisa kolaborasi lagi, kita bisa bikin sesuatu Semenin. hal lagi I senang banget udah diterima sama Kang Rudi. Mungkin nah, nanti kalau mau kumpul-kumpul banyakkan gitu. Bisa. Ya bisa saling berbagi ilmunya satu sin. itu keren-keren seru gitu ya. Gitu. Kayak ajang reunian juga uh, gitu iya. ya. Seru pasti iya gitu. Nun pisan. Oke, okay, sama-sama. Sampai ketemu di mari berkenalan episode berikutnya. Sampai jumpa.